Tentunya kita keunggahan pertama persahabat ya kita lihat tentunya banyak sekali momen yang kita dapatkan Momen vitamin bahagia semalam dari Lesti dan Rizky Bilar Kita lihat persahabat ya Semalam tentunya Lesti, Bilar dan Ayah Kejora Ini bersama-sama ke rumah sakit untuk jemukin Kak septi Yang baru saja tentunya melahirkan persahabat yang mendapatkan Putri Tentunya tercinta nih Luar biasa Kita lihat juga kebahagiaan turut dirasakan oleh Dede Lesti Tentunya Dede Lesti lagi gendong Aisyah tuh Luar biasa persahabat ya apalagi kita mendapatkan kabar spesial juga tentunya di akun pribadinya Rizky Bilar menyampaikan bahwa mudah-mudahan ini adalah pancingan kata Rizky Bilar masabat yang mudah-mudahan secepatnya Lesi dan Bilar bisa mendapatkan Leslar Junior amin robbal Alamin. Selanjutnya para ya selain tentunya menjenguk Kak Septi yang sedang lahiran, Lesti Bilar pun mendapatkan proyek terbarunya semalam persahabat ya. Lesti tentunya menandatangani proyek terbarunya luar biasa ditemani oleh calon suami. Ini rezeki calon manten para ya luar biasa mudah-mudahan Dede dan Abang bila selalu diberikan keberkahan barokah amin ya robbal alamin. Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali respon serta pujian bersama, ya, yakni dari akun Instagram. Nur Lusya Dewi mengatakan dalam kolom komentar, "Semoga lancar dan berkah ya, amin ya Allah." Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram. Eli Hidayatul mengatakan dalam kolom komentar. Sebelum tanda tangan buku nikah, tanda tangan surat kontrak kerja sama dulu ya bang Sukses selalu buat kalian, semoga bermanfaat juga buat orang lain, amin Mudah-mudahan sahabat ya, doa selalu kita berikan untuk Lesti dan Bilar Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran untuk urusan niat baik mereka berdua Dan selanjutnya sahabat ya, semalam ternyata untuk tanda kontraknya di sini bersama kobas juga bersahabat ya semalam di tempat kobas Wow tentunya ada papa Daniel juga bersama Ibu Nda Rosmala Dewi Ini lengkap banget ya keluarga dari Abang Bilar dan Dedek Lesti Tentunya sama-sama meeting bareng Semalam bersahabat ya Alhamdulillah kita mendapatkan kejutan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Unggahan ini tentunya telah diposting oleh Bang Basuki Surojon Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Terima kasih kunjungannya ke Rizky Bilar dan dedek Lesti, Om Daniel, Ayah Kejora dan Gogo Chris Bastian. Semoga lancar selalu. Luar biasa, persahabat ya. doakan yang terbaik mudah-mudahan diberikan kelancaran terus untuk Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat ya, tak lain mengunggah sebuah postingan foto semalam. Baru saja tentunya Kopas juga mengunggah foto cute bersama Lesti dan Bilar tentunya di hadapan mobil mewah yang diberikan oleh Kobas luar biasa. Ini terlihat sangat bahagia sekali para sahabat. Ya alhamdulillah mudah-mudahan selalu banyak rezeki yang datang untuk Leslie dan Rizky Pilar. Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Kobas mengatakan akhirnya bisa ikutan foto. Ada cute banget para sahabat, ya Foto barang calon mantan luar biasa, aura-aura tentunya sudah bersinar di rot wajah keduanya para sahabat ya terlihat sangat gemes dan bahagia sekali selanjutnya para sahabat kita lihat juga ini ada momen spesial tentu ini momen pulang semalam para yang akhirnya Lesti ditemani Rizky bilar nih luar biasa langsung disetri calon suami ya luar biasa kebanggaan juga buat kita Alhamdulillah kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky bilar. Berikutnya juga persahabat, kita lihat ini ada info spesial mengingatkan kembali. Tentunya jangan sampai lupa bakal ada live Instagram bersahabat ya. jam 4 sore di akun Instagram fashion Jewelry tentunya di sini akan membahas soal cincin tunangan Lesti dan Rizky Bilar yang tentunya penasaran. Silahkan pantengin terus Instagramnya persahabat ya bakal ada kejutan spesial untuk kita semua para fans Les La Lover ke kabar selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggah spesial tentunya selain dedek lesin abang bilar yang tanda tangan kita lihat juga ayah kejora pun ikut menandatangani proyek terbaru dari leslar sahabat ya alhamdulillah semoga berkah untuk ayah kejora persahabat ya gak mau kalah tentunya sang ayah pun ikut menandatangani proyek terbaru luar biasa suatu kebanggaan mudah-mudahan ada gerakan baru tentunya yang diberikan oleh les dan Rizky Pilar. Dan untuk berikutnya juga bersahabat ada unggahan spesial banget ya setelah tentunya dari Kobas, Rizky Pilar main sepak bola ditemani oleh sang calon istri tercinta bersahabat ya. Tentunya kita lihat ini momen Dedek Lesi temani Rizky Pilar main sepak bola ya. Wow, tentunya wajah kakak dan dedek di sini terlihat sangat mirip banget bersahabat ya. Luar biasa memang. Ini adalah salah satu bukti bahwa mereka sangat berjodoh. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan tentunya kemudahan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Para sahabat, mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik, kabar bahagia selanjutnya dari Lesti dan Bilar. Tetaplah patengin channel ini, biar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.